Halo guys, kembali lagi bersama Informan Biasa pernah dengarkan istilah di mana ada cahaya pasti ada bayangan, hal inilah yang tercermin dari wajah kota-kota besar di dunia yang tampak makmur namun menyimpan sisi kelam, yakni daerah-daerah kumuh yang tersebar hampir di semua kota besar di dunia, untuk bisa dikatakan sebagai kawasan kumuh, kawasan tersebut memiliki standar ketidaklayakan tempat tinggal, kesenjangan sosial ketidakmerataan ekonomi, sanitasi buruk, air bersih yang sulit didapat dan masalah kesehatan lainnya, biasanya daerah kumuh memiliki reputasi yang buruk berupa kekerasan, kecanduan upad, -upad dan kemiskinan nah mau tahu kawasan terkumuh di dunia simak 5 pemukiman kumuh terkumuh di dunia versi informan biasa nomor lima Cite Soleil Haiti Cite Soleil adalah daerah kumuh yang berada di kota Port-au-Prince negara Haiti di Karibia Kawasan ini terkenal akan geng-geng kriminalnya yang setiap kali mereka beraksi menimbulkan kekacauan dan kecemasan. Bahkan aparat kepolisian di sana memilih untuk mengalah daripada berhadapan dengan mereka, sehingga kawasan ini terasa dikuasai oleh geng kriminal. Akan tetapi di tahun 2017 tentara bersenjata bernama Minustah di bawah misi stabilisasi PBB di Haiti dikerahkan untuk merebut kembali daerah ini dari geng kriminal, sehingga saat ini pemerintah berupaya memberantas geng kriminal di sana. Cité Soleil memiliki populasi 300.000 jiwa dan tidak memiliki pasokan air bersih dan sanitasi yang cukup di sana. Nomor 4, Khayelitsha, Afrika Selatan. Khayelitsha adalah pemukiman kumuh yang berada di Cape Town, Afrika Selatan. Daerah ini awalnya difungsikan sebagai tempat tinggal bagi pekerja kulit hitam yang bermigrasi ke Cap Town di era sistem politik apartheid. Meski sekarang sistemnya sudah hilang, kawasan ini berubah menjadi kawasan kumuh dengan populasi 1,2 juta yang dipenuhi dengan barang atau sampah tak terpakai Sanitasi buruk menghantui kawasan ini, air bersih sangat dibutuhkan oleh warganya, bahkan rela antri berjam-jam demi seember air bersih Serta 70% penduduk daerah ini adalah pengangguran orang Iton Pakistan. Orangi adalah kawasan kumuh di kota Karachi di pantai barat Pakistan yang memiliki populasi mencapai 1,5 juta Meski ada pula data yang menyebutkan populasi mereka sebetulnya mencapai 2,4 juta jiwa dan menjadi daerah kumuh terbesar di dunia Saking banyaknya orang yang tinggal di sana, satu rumah sederhana bisa di unit 8-10 orang dengan berbagi dua atau tiga kamar Kepadatan penduduk menjadi masalah serius di sana Selain masalah sanitasi, kekurangan air bersih menimbulkan masalah kesehatan seperti malaria, tifus, dan penyakit yang menular melalui air seperti naik gleria, dan amuba yang dapat merusak otak. Sekarang kabarnya sebagian besar warga sudah mulai membangun wc sendiri dan sekarang diperkirakan 96 rumah tangga memiliki jamban. Nomor 2, Tundu, Filipina. Daerah berpenduduk 600.000 orang ini dibangun di pinggiran kota Manila, Filipina, dengan kepadatan penduduk mencapai 80.000 jiwa per kilometer persegi, membuat kawasan ini menjadi kawasan kumuh terbesar di Asia Tenggara. Masalah air bersih, sanitasi buruk, masalah kebersihan membuat penyakit merajalela. Memilah sampah atau barang-barang untuk didaur ulang adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi mayoritas masyarakat di sana. Di salah satu daerah kumuh yang ada di sana, yang bernama Hipilin, terdapat sebuah kuliner khas yang bernama pakpak -pak yang terbuat dari potongan ayam yang diambil dari tempat sampah dan merebusnya untuk dijual kembali ke penduduk kumuh lainnya Nomor 1. Daravi, India Dharavi adalah kawasan kumuh yang berada di tengah-tengah kota Mumbai Dengan populasi mencapai 1 juta jiwa di area seluas 2,1 km persegi Disertai dengan sanitasi buruk dan air bersih yang langka Yang membuatnya menjadi daerah kumuh terbesar di India dan salah satu yang terbesar di dunia Penduduknya bekerja sebagai pembuat tembikar, penyamak kulit, pembuat sabun, dan sebagainya Yang limbahnya dibuang secara sembarangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit Pemukiman kumuh Dharavi ini didirikan pada tahun 1884 selama era kolonial Inggris sebanyakan orang-orang yang berada di Daravi merupakan pekerja pabrik dan para pengungsi dari kota lain sejak itu daerah ini mengalami peningkatan populasi yang berlebihan akibat dari orang desa yang bermigrasi ke kota Mumbai untuk mencari pekerjaan